Yo, minasan, o desu ka? O -de wa tio -o. Nah, kali ini gue akan bahas salah satu dari brand Jepang Lagi Karena baru banyak yang berdatangan ya So, sekaligus ini langsung gue bahas aja Nah, ini dia G-Shock dan ini adalah Rui Hachimura Siapa itu? Rui Hachimura, dia adalah Profesional basketball player dari Washington Wizards Yang berdarah campuran Jepang dan Afrika Oke langsung aja kita bahas Oke dan ini adalah jam tangannya Dan ini adalah GM110RH1ADR Oh, uh. ah, di sini ada kartnya juga My Time, it's T-Shock dan ada gambarnya Rui Hashimura di sini, oke, okay. di Rui Hachimura dan di sini ada keterangan uh, sepenggal tentang karirnya dia. Sebetulnya nggak banyak yang bisa dibahas dari jam tangan ini. Kenapa? Karena aku rasa kalian sudah tahu spesifikasinya, tapi tetap gue akan uh, sedikit uh, merimain lagi ya. Untuk spesifikasinya ya. Ini sebenarnya bukan top solar, ini tetap uh, menggunakan quartz movement, analog digital style-nya. Dan kalau uh, model ini GM110, ini base-nya dari GA110 tapi dengan case uh, berbahan uh, metal or stainless steel. That's why itu dinamain GM ya, karena G metal. Dan analog digitalnya di sini fiturnya juga ada stopwatch timer, word time, alarm, sama hour time ya waktu utamanya dan untuk GA dulu kan eh, lampunya modelnya orange ya atau amber nah kalau yang ini dia LED white dan dia bakal kelihatan visible banget kalau di kondisi yang benar-benar pitch dark ya Nah untuk warnanya ini yang unik, biasanya G-Shock ngelarin gini kalau nggak warnanya steel, warnanya rainbow, black, dan metal atau biasanya yellow gold. Nah tapi kalau ini gue bilang rose gold sih bukan ya, arahnya lebih ke arah copper, ya, tembaga, bronze juga, juga bukan, lebih ke arah copper gold dan yang buat gue suka juga ini resinnya juga udah lebih lembut dengan tekstur yang berbeda tekstur uh, apa ya ini gue bilang dibilang tapisserie sih bukan ya tapi bertekstur ya kayak anyaman, itu lebih nyaman berasa gripnya ya dan yang bikin gue suka dari seri GM dibanding GA nya karena mungkin dia stainless steel jadi nggak terlalu kelihatan terlalu bulky ya jadi lebih simple dan lebih kelihatan compact and casual dan di sini ada inisialnya si Rui Hachimura ya di sini untuk di holdernya bagcase nya juga sama it's Hachimura nah nggak cuman ini di sini juga ada additional strap nya nah untuk holdernya di sini bahannya dari nilon warnanya merah kuning sama hijau tapi untuk strapnya sendiri ini bahannya tetap resin dan dia ada motif yang namanya kayak kinte cloth gitu ya yang berasal dari Afrika so kalian dapat strap yang satu ini strap additional strap yang bermotif kinte cloth ya kurang lebih seperti ini ya kalau dipasang so buat kalian yang penggemar basket gue rasa wajib punya sih yang ini entah kalian suka Rui Hachimura atau enggak tapi gue rasa untuk basket mania, I think this is must have, ya. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung hunting di website kita di jamtangan.com atau via aplikasi di jamtangan.com What are you waiting for? Langsung aja ke website kita. Mungkin kalian akan ngiler atau menemukan yang lain selain Sirui Hachimura. Kalau ada pertanyaan, mungkin kalian bisa langsung tulis di kolom komen. And jangan lupa subscribe, like, jangan lupa share juga. Nyalain loncengnya juga, biar nggak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Dan siapa tahu, gue akan membawa sesuatu yang biasa gue. <laughs> Oke, okay, I think that's all folks. For you guys, happy hunting and... Happy shopping and see you on the next video. Bye.